Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Siang ini Saya akan promosikan Ini batu aki Ini batu aki du safir ya Ini tanpa ring Atau batu aja Atau low stone Ini harganya Rp65.000 Bisa bayar di tempat atau COD Maaf ini agak Beneran agak kurang Bisa lihat ini. Ini untuk dimensinya sekitar berapa ya? Ini kayaknya 1 cm atau berapa ini? Hong oh, bukan. Ini dimensinya 9,5. Ya 9 lah. 9 mm. 9 x 9 x 6 kayaknya ini. sembilan sembilan ini warnanya standar ya biasa ya ini batu waki asli ini panmitasi ini ini bulat dan ini benar-benar bulat ini harganya Rp65.000, bisa ya di tempat atau COD atau bisa transfer Untuk pemesanan, bisa chat yang sudah terserah di video ini nomor WA saja Jadi Anda tidak perlu menanyakan nomor WA nya mana Bisa langsung chat atau tinggalkan di kolom komentar Tapi untuk bagus lebih Jauh ya, jalur pribadi lebih enak. Kita bisa ngobrol dengan saya. mau tanya-tanya, silahkan. Oh ngapain, silahkan. Oke, begitu. Batu akik dari saya ini dengan kualitas yang standar. Jangan tanya yang batuk uh, murah meriah bagus tapi minanya harga standar harga kantoran harga ini harga murah meriah oke terima kasih cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh